Hei, welcome back again, kembali lagi bersama adiknya Lot di sini. Alright bosku, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya bosku. Kembali lagi kita juga bermain masih dengan permainan yang sama ya bosku. Yaitu sweet bonanza bosku permen-permen dan buah-buah yang sangat manis dan segar ini menemani puasa kita. Supaya lebih semangat lagi, ya. Semangat untuk menunggu buka puasa, ya bosku. Jangan sampai tergiur gara-gara melihat buah-buahan ini. Oke, kali ini gue bawa model yang lumayan, ya bosku. Ya, semoga aja kali ini kita dikasih yang mantap-mantap sama buah-buahan ini, ya bosku. Orek langsung aja bosku jangan lupa like komen dan subscribe-nya ya bosku. Ke tentang channel gua di sana gua taruh link-link yang mantap-mantap ya bosku ya. Link untuk daftar di situs gacor yang komen ini. Situs yang paling gacor seandai Pragmatic Play dan PG sob ya bosku. Langsung aja kita langsung cek cerot ke tentang channel. Di sana gua taruh linknya juga ya. Di sana gua taruh link untuk lihat RTP ya cek-cek rtp terupdate terbaru setiap harinya bosku dan jangan lupa juga untuk gabung di grup WA nya ya, bosku kita sering-sering pola-pola gacor jam-jam gacor dan rtp-rtp terbaru terupdate setiap harinya bosku dan jangan lupa bagi yang new member atau bahkan old member juga bisa klaim bonus depositnya bosku di sini banyak bonus-bonusnya banyak promo-promo silakan silahkan aja langsung cek cerot ke tentang channel daftar daftarin akun kalian, kalau akun kalian udah daftar coba daftar gunain akun, uh, gunain nama pacar kalian atau adek kalian atau abang kalian ya bosku, tapi jangan lupa untuk bilang dulu ya bosku, karena kalau nggak bilang nanti lu JP lu withdraw, begitu lu dapet uh, untung lu withdrawnya langsung, gimana coba ngomongnya ya, kan? Uh. Langsung aja cek coba ya, Bosku ya. Langsung ke tentang channel gua. Langsung aja kita coba. Langsung aja ya. Langsung mantap sekali, Bosku. Waduh, kayaknya kita belum dikasih yang gratisannya dari si Sweet Bonanza ini. Lama kali ini tuh main sekali ya. Padahal RTP-nya sudah lumayan ini. Mungkin jamnya yang belum tepat ya, Bosku. Jadi gua saranin kalau lu main ya lupa perhatikan jamnya coba-coba lu coba-coba aja di hari ini lumayan jam segini besok jam segitu di mana yang menurut lu yang lebih gacor ya besoknya lagi lu harus main jam segitu lagi kalau lu pernah dapat maksudnya di jam 8 malam ya lu harus main lagi di jam 8 malam ya bosku uh mantap sekali kalau kita bisa dapat maksudnya itu hmm, rasanya langsung kayak jadi sultan ya Langsung aja ya. Langsung enggak usah ragu-ragu, enggak -ragu, usah galau, enggak usah risau gundah gulana ya Bosku. Langsung aja cek kicrot ke tentang channel Bosku. Atau di kolom komentar juga gua taruh link untuk daft untuk daftar untuk gabung ya Bosku ke grup WA-nya. Ya. Kita sharing-sharing ya. Kita saling belajar di grup WA itu Bosku. untung gua modal yang lumayan ya gua bawa modal 180.000 kalau enggak udah habis ini sekitar kalau gua bawa modal gua udah kesedot ya bosku ya karena lu lihat sendiri ya ini masih nyedot dulu nih semoga aja nih abis nyedot ini langsung dikasih JP yang mantap ya bosku Oke pisangnya, uh lollipopnya udah dapet 3 Uish, langsung ini dia yang ditunggu-tunggu bosku, akhirnya kita dapet juga lollipopnya yang kita tunggu-tunggu selama ini ya, tumin banget gua lama banget dapet lollipop ini. Biasanya lollipop ini baru mulai aja gua langsung turboin langsung dapet ya bosku tapi kali ini, uh langsung dikasih lagi bosku tambahan free free spinnya, uh kali 10 bosku, nice kali bomnya sayang ini pecahnya cuma 300 perak ya bosku ya lumayan banget lah ini udah kayaknya tanda-tanda tanda-tanda mau comeback ini ya mau pembalikan ini ya kita mau pembalikan apa namanya pembalikan momen ya bosku momen untuk kita jadi win ya bosku dan dari kita sebelumnya dibuikin lose dulu ya dengan cara disedot saldo kita habis itu kita baru langsung dikasih win ya Semoga aja ini nggak boncos ya bosku ya Tinggal sisa sempat lagi nih cuman baru dapat segini ya Wajar lah ya bosku kita kan di bed 1.500 ya bosku Sebetulnya nggak rating sih bagi yo. yang modal nice. Yang modal kecil ya lumayan juga ya Modal gua cepet cepat, cepat. Hmm Nice bosku nice Langsung dapat mega loh. langsung bosku nice banget Alright bosku Eh satu lagi dong satu lagi lollipopnya nggak dikasih bosku ya. Oke okay, epic comeback bener-bener ya bosku epic comeback bosku comeback banget kita langsung bal ba ya. Langsung bal ba balik modal bosku. Oke okay lah bosku kita langsung bayar spin aja ya kita coba peruntungannya bosku kita langsung alin nggak alin sih. Nah, pokoknya kita habisin setengah ya bosku ya jadi tinggal 70.000 ya bosku kita coba tostosan tosan ini cacing dari cacing naga jadi naga langsung dapat lagi gila banjir banget skaternya ya lo banjir nih ya begitu udah dapat free spin tadi langsung banjir ya langsung dapat lagi Mantap anggurnya pecah perkaliannya mantap sekali bosku Nice, nah kayak gitu dong. Sensorional ya bosku. Langsung kita autobal mutin pasti. Oke, okay. hmm. nah begini yang gue mau deh tadi. Topar kotop. Top. Yeah. Rokok dulu ya bosku, sambil kita dengerin sensasionalnya. Jangan di skip sensasional bosku. Santuy, santuy, kita santuy. semongkonya aku gak percaya. Iya, anjing. Bom kali 50, bangsat gak konek anjir. Gila kali 50 tuh. Keluar gak konek tai, bener-bener tai, anjir, anjir. Kalau misalnya konek kan gue langsung auto WD, bosku. Gak usah lama lama ya, bosku. Langsung aja. Ah, anjir, anjir. Nah, ini juga nih. lumayan nih. Oke okay, nice, ditambahin kali 8 nya Alright baby Nah, gitu dong Ya gak? Aduh kali 12 ga connect juga Oke, okay, oke. Okay. Nah Ayo tambahin lagi Nice banget kali 12 nya connect kira. Alright baby, pokoknya kita WD aja langsungnya. Oke okay. Kita abisin ini langsung kita wedi aja bosku Thank you semuanya yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bosku Jangan lupa ya Langsung gabung ke situsnya ini Gacor banget situsnya ya Di menit-menit akhir Epic comeback bosku ya Epic comeback bosku langsung dapat 400 Oke okay, kita wedi thank you Sampai ketemu di konten selanjutnya Bye bye